Nah. Temui lagi ya dengan kami. Polisannya Kami akan memberikan sebuah caranya penggantian modul untuk mesin cuci bermerek LG seperti ini ya LG. kita akan merubah menjadi modulnya universal pada bagian modul sudah tidak bisa berfungsi orangnya mencoba mengga men men men suruh, suruh mengganti ya yang penting bisa buat mencuci menjadi normal kembali kita sarankan membeli modulnya yang bermerek LG dia tidak tidak mau apa bisa diganti dengan modul lain akhirnya kita tawarkan menjadi modul universal Oke okay, dia siap dan kita akan merakit karena pada bagian modul LG ini apa masalah, namanya ya. modul LG nya ya dia tidak mau menunggu untuk pembelian online terlalu lama dan biayanya juga terlalu mahal oke kita akan mencoba memberikan ini ya. gua kulau, cara kulau. Kulau, pak, kaya pengaman, kaya. Yeah. merangkai ya. merangkai kabel-kabel Sebetulnya, sebetulnya sangat mudah ya untuk merangkai kabel-kabel ini kita bisa mengurutkan bagian posisi kabel-kabelnya bagian dinamo dan bagian pembuangan air dan water intel drain motor dan water apa namanya? oh water. Tak kira pintu dan lainnya ya. Betulnya semuanya hampir sama. Oh ya untuk modul ini dia menggunakan switch pintunya menggunakan ini ya apa namanya magnet ya. Dan ini water water level ya kita tinggal mengganti pada bagian tabel water level sudah bisa dilihat ya sama seperti soketnya oke okay, kita akan mengganti bawaan bawaan pada modul universal ya kita ganti dan kita cofon untuk water, water levelnya punyanya LG kita lepas dan kita pasang untuk water level bawaan universal ya oh ya kita dipanggil pada malam hari karena yang punya minta diperbaiki hari ini juga dia tidak sabar untuk mencuci seperti ini ya untuk water levelnya sudah terpasang ya kita tinggal nyolokan saja pada soket sama ya dan kita pasang selangnya seperti ini dan untuk jalur-jalur dinamo sudah kita berikan soket semua untuk rekan-rekan bisa melihat videonya Oke okay, untuk rekan-rekan untuk pemasangan modul universal ya, sebetulnya paling hanya sebentar ya tidak lebih dari 15 menit kurang 15 menit ya yang penting sistemnya rekan-rekan bisa mengetahui ya sistem cara kerjanya pada bagian jalur-jalurnya pada bagian dinamo atau bagian train motor water level switch pintu, oh iya untuk switch pintunya ya kita tidak gunakan karena dia menggunakan magnet ya, kita jumper saja karena kami tidak oh. membawa switch ya untuk mengganti pada switch pintunya kita yang penting kita pesan sama yang punya waktu memeras jangan sampai dibuka untuk pintu karena kalau dibuka kalau tangannya masuk ya ke dalam sangat berbahaya untuk rekan-rekan yang ingin mencoba mem memasang ya memasang sendiri nanti kita berikan video ya di bagian belakang cara pemasangan skema istilahnya skemanya ya rekan-rekan bisa belajar di video paling belakang ya Caranya pemasangan modul universal untuk pintu atas, rekan-rekan bisa melihat di bagian belakang cara-cara pemasangan -cara soket-soket juga sangat mudah ya sebetulnya. Oke, okay. untuk videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan untuk rekan-rekan jangan lupa untuk klik subscribe yang baru mampir dan klik lonceng ya biar channel kami dapat berkembang dan nanti bisa memberikan trik-trik lainnya ya Oke terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami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 I thought I would never be fine I strive just to say I'm all alright And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago but I'll be okay